Seperti berbisik Yang nada, nada nada yang terdengar Nada nada yang pernah ku dengar Ibu bernyanyi Serantu nyanyi menahanku tetap ada di sini Tuhan telah